Selamat pagi, saya Buda Mirya mau mengajarkan atau mendemonstrasikan pemberian imunisasi pada anak imunisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit pada anak ada pun jenis-jenis imunisasi dasar pada anak yang pertama adalah BCG yang kedua DPT Polio, kemudian hepatitis, campak, ini yang disebut dengan imunisasi dasar yang wajib didapatkan pada anak, dan ini biasanya diberikan pada klinik anak sehat kalau di rumah sakit. Kalau di posyandu, ada juga untuk pemberian imunisasi. Adapun syarat kita memberikan imunisasi adalah kondisi anak. Harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena pada saat kita memberikan vaksin, ya vaksin ini terdiri dari serum, ada yang sudah jadi ya serumnya langsung. Tetapi ada kuman yang dilemahkan. Sehingga kita memberikannya harus yakin betul imunisasi apapun yang mau kita berikan, kondisi anak. Harus dalam keadaan sehat. Nah, sebagai urutannya, yang pertama kita berikan adalah Imunisasi BCG. BCG ini mencegah penyakit TBC. Yang kedua, pada umur 2-4 bulan, Pemberian imunisasi DPT polio. Selama tiga kali pemberian, dengan durasi 4-8 minggu, minggu dari imunisasi 1, 2, dan 3 untuk DPT polio yang ketiga adalah campak campak ini diberikan pada usia sebulan-bulan satu lagi adalah hepatitis kalau hepatitis ketika ibunya menderita hepatitis pada saat anak lahir tidak lebih dari 24 jam kita berikan namanya vaksin hyperhep. Tetapi kalau ibu ya tidak menderita kita ikuti sesuai dengan aturan bisa usia sebulan kita berikan pemberiannya tiga kali. Ya jarak pemberiannya ada satu bulan, satu bulan lagi kemudian tiga bulan. Ada juga satu bulan, satu bulan lagi dan enam bulan tergantung petunjuk. Ya, jadi kita kalau memberikan imunisasi memang selalu kita perhatikan petunjuk pemberian vaksin tersebut tentu tidak lepas dari tujuh benar juga ya ya Adapun persiapan ketika kita memberikan vaksin pada anak yang pertama obat vaksin yang tadi saya sebutkan semua itu di dalam termos karena obat vaksin ini tidak boleh Berada di suhu yang tinggi, jadi kita harus simpan di termos es, ya. Nah, obat-obat semua kita siapkan, kemudian kita menyiapkan spuit, tentu sesuai kebutuhannya, ya. Kalau kita untuk BCG, kita hanya pakai spuit yang 1 cc. Kalau kita DPT, kita pakai dua setengah cc. Kalau kita campak sama dua setengah, kalau polio itu obat tetes, ya, kemudian obat-obat kita sudah siapkan, ya, dan jangan lupa ketika kita pasien pertama datang, kita akan memberikan kartu imunisasi, ya, pertama vaksin kita harus menyiapkan, tetapi kalau dia sudah mau vaksin berikutnya, kita kan sudah berikan nih kartunya, kita harus lihat dia mau imunisasi apa. Jadi persiapan alatnya semua vaksin ya karena yang datang kan kita nggak tahu anaknya yang umur sebulan atau tiga bulan tergantung jadwal yang ada di KMS ya. Jadi persiapan alatnya obat vaksin di dalam termos, bak injeksi, alkohol swab, uh, hand scrub, sarung tangan dan kartu imunisasi. Persiapan alatnya setelah kita siapkan, alatnya kita ke pasien ya. Baik, kita sekarang akan memberikan vaksin BCG ya untuk mencegah penyakit TBC. Selamat pagi Bu Ika, selamat pagi Dedek. Umurnya berapa, Bu? Satu minggu, Bu. satu minggu. Oh, berarti kita mau vaksin BCG ya, Bu? Ya, baik Bu, saya akan siapkan ya, Bu. Jadi, BCG ini untuk mencegah penyakit TBC ya, Bu ya. Ya, dosis pemberian BCG adalah 0,05, pemberian secara intrakutan. Ya, jangan lupa ya, dosisnya 0,05. Nah, kita sebelum menyuntik ya, karena ini intrakutan, kita tidak menggunakan kapas alkohol ya. Kita bisa menggunakan kapas rebus atau kapas steril ya. Baik, Ibu Ika, saya sekarang akan mau menyuntik anak Ibu ya yes, di seperti lengan atas Tolong dipegang ya bu ya Dengan sudut 15 derajat Karena intrakutan ya Adik sebentar ya Mau divaksin ya Kita aspirasi Lalu kita suntikan pelan-pelan Sampai muncul gelembung Setelah itu kita cabut pelan Jangan dimasas Ya, baik ibu, saya sudah lakukan pemaksin, eh, vaksin BCG. Nanti ini bisa muncul reaksinya seperti borok ya bu ya, tapi itu nggak apa-apa. Nanti dua minggu kemudian juga hilang, Tidak usah diapa-apain. Nah itu efek sampingnya. Lalu ibu nanti datang dua bulan lagi untuk vaksin DPT polio. Ada yang ibu tanya kan? demam nggak nanti ya. ya kalau untuk BCG enggak demam hanya itu aja muncul borok Bu ya ya Enak. jadi nanti untuk vaksin berikutnya juga kita bisik DPT dan polio kalau itu nanti ada reaksinya yang pasti setiap ibu mau vaksin kondisi anak ibu harus sehat jelas ya Bu ya baik Ibu nah ini akan saya berikan kartunya ya Bu ya jadi ini saya sudah tuliskan Bu hari ini tanggal 2 September 2021 berarti nanti tanggal 2 bulan Oktober November Ibu datang lagi untuk vaksin DPT polio ya jangan lupa buat bawa selalu bu setiap vaksin ini saya berikan sama ibu baik bu. prinsip yang perlu kita perhatikan vaksin yang pertama keadaan anak ya yang kedua jelaskan tujuannya yang ketiga jelaskan juga efek sampingnya Supaya ketika muncul efek sampingnya Orang tua tidak cemas Selanjutnya kapan lagi dia datang Untuk vaksin sebelumnya Itulah vaksin imunisasi dasar pada anak Terima kasih